serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada kabar bahagia banget untuk warga Konoha Alhamdulillah untuk lagu Bunda Lesti Insan Biasa ini masuk ke dua chord reso Resotop 50 di posisi ke-6 Dan lagu terbaru Hot 30 di posisi pertama Wow, Masya Allah update untuk hari ini ya Lesti Insan Biasa Alhamdulillah masuk ke dalam dua chart Reso Reso top 50 di posisi keenam Dan lagu terbaru hot 30 di posisi pertama Ini tentunya suatu kebanggaan sekali untuk kita semuanya Mudah-mudahan persahabat Idola kesengan kita terus berkarya Dan memberikan karya-karya terbaiknya Kemudian juga untuk berikutnya para sahabat kita lihat momen spesial yang sangat membuat kita pastinya bahagia momen semalam Bunda Lesti menemani suami main bola video ini yang sangat luar biasa sekali Untuk keluarga Konoha Bunda Lesti terlihat lagi video-in Suami tercinta lagi main sepak bola semalam Makin bangga begitu Tentunya luar biasa dukungan dari seorang istri Untuk hobi suami tercintanya Mudah-mudahan bahagia terus Doa terbaik selalu kita berikan untuk Leslaw Family Masyaallah Melihat momen ini aja kita sudah happy banget Alhamdulillah selalu disuguhkan Kebahagiaan selalu disuguhkan vitamin langsung dari lesti maupun rizky bilar. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga momen spesial cidukan saat semalam papa bilar ini manggil bunda lesti sayang. Ini momen saat mereka hendak mau pulang nih persahabat ya sayang kata bapak Bilar dan di sini juga kita salvok dengan wartawan yang selalu ngintilin leslar Selar wartawan juga tentunya sempat bilang nih di sini wartawan mengatakan Nyalain aja dulu motornya antar dia tinggal naik tuh Persabed ya Wawan terus terus kejar katanya Persabed ya aduh masya allah memang selalu menjadi sorotan selalu menjadi pusat perhatian semua orang apalagi media-media komentar pun begitu banyak persahabat diberikan diantaranya dari akun swatika 3011 ini jawaban yang tadi malam Marco yang bilang Bilar marah sama Lesti ditinggal duluan ternyata emang bininya sudah dipanggil tapi lagi asyik ngobrol terus disuruh wawan nyalain motornya aja ya, antar juga dengar jadi tenang sekarang tuh persahabat ya Memang kalau tidak tahu kenyataannya, memang di luar sana begitu banyak orang-orang yang selalu nyinyir kepada leslar. Apalagi terutama dengan Rizky Bilar, yang sekali banyak tentunya hujatan yang luar biasa kesabarannya. Mudah-mudahan dengan kesabaran idola kesayangan kita, membuat semua orang tentunya percaya. Dengan apa yang dilakukan, Rizky Bilar itu sangat mulia kepada seorang istri. Masya Allah. Kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Faikoh Putri Tapi ada senangnya kalau dikejar jadi tahu kemesraan mereka Wow Doakan seni terbaiknya, mudah-mudahan Leslar beritanya baik. Leslar tentunya selalu memberi, membawa keberkahan untuk banyak orang. Amin. Kemudian, juga bersama selanjutnya di postingan terbarunya, Pub Dance ini barusnya mengunggah video Papa Bilar yang lagi promo rendangnya Ibu Ros nih Wah, masya Allah, bajunya ini sepertinya kemarin ya, idola kesayangan kita, rahmi ke tempat ibunya Papa Bilar. Alhamdulillah, persahabatnya Ibu Ros sudah tiba di Indonesia Dan Papa bilang langsung promoin usaha miliknya Ibu Ros Maladewi Yaitu rendang Ibu Ros, Masya Mudah-mudahan berkah, barokah Dan semoga apapun yang dilakukan selalu lancar Kemudian juga kita simak di postingan ini Begitu banyak komentar yang diberikan juga Di antaranya persahabat dari akun Instagram Rosasusianti Masya Allah semoga bisnis Bu Dewi sekeluarga dilancarkan Sukses berkah Pubdance Next Al-Fatih yang promosiin rendangnya Amin Mudah-mudahan saja persahabat ya ada kejutan BBL yang promosi untuk usaha milik Ibu Ros Masya Allah mudah-mudahan pokoknya semuanya lancar berkah dan barokah Untuk selanjutnya persahabat kita simak juga ada kabar luar biasa juga mengenai lagu Insan Biasa, Alhamdulillah persahabat. Sudah hampir 8 juta viewers, sedikit lagi nih. Kita semangat streaming terus untuk lagu terbarunya Bunda Lesti, Bismillah persahabat ya. Mudah-mudahan tembus 10 juta viewers. Yuk bisa semangat, optimis, yakin. Kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya Untuk mendukung karya-karya Lesti maupun Rizky Vilar Dan pasti juga kita mesti menunggu cirukan hingga kabar terbaru lainnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky bilang Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang minucapkan terima kasih Assalamualaikum ورحمد الله وبركاته